4 tahun Doni Erwan, pengabdian tiada henti. Sudah 4 tahun, Bupati Doni Ahmad Munir dan Wakil Bupati Erwan Setiawan memimpin Sumedang. Akselerasi Sumedang simpati melalui inovasi dan kolaborasi itulah tema pembangunan tahun keempat. Tahun 2022 ini Sumedang melesat, melayani lebih berkualitas dan cepat. Doni Erwan dilantik 20 September 2018 memimpin Sumedang yang berpenduduk 1,2 juta jiwa. Mereka kompak untuk mewujudkan visi-misi Sumedang simpati serta menunaikan program kerjanya. Perubahan Sumedang semakin terasa dari tahun ke tahunnya. Di bawah kepemimpinan Doni Erwan, Sumedang menjadi rujukan nasional dalam transformasi digital. Pemerintahan daerah dari seluruh Indonesia berdatangan untuk studi komparasi ke Sumedang. Studi komparasi merupakan government tourism berdampak pada sektor pariwisata dan sektor ekonomi real lainnya, seperti pariwisata, perhotelan, restoran, dan UMKM. Dari sektor pendidikan, Doni Erwan bertekad memberikan pelayanan prima pendidikan dasar dengan terus melakukan peningkatan kemampuan peserta didik, tenaga kependidikan, dan sarana-prasarana pendidikan dasar PAUD, SD, SMP, dan sanggar kegiatan belajar. Sebagai bentuk perhatian dan terima kasih, guru ngaji selain diberikan insentif, juga ada jaminan hari tua dan kematian. Untuk insentif setiap tahun bertambah, dan tahun ini dialokasikan 4,5 miliar. Dan untuk jaminan hari tua dan kematian, Pemkab sudah membayar premi kepesertaan ke BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Bidang kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan terus ditingkatkan. Sebanyak 32 puskesmas diperbaiki serta penyediaan 12 ambulan. Pelayanan publik safety center PSC 119 Simpatik Semedang menangani 100% dari jumlah panggilan masuk 8.192 kasus sejak tahun 2018 sampai tahun 2022. Berkat kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Angka stunting di Sumedang terus menurun. Tahun 2022 ini sudah satu digit, 9,12 persen. Urusan menurunkan kemiskinan tak hanya dengan memberikan bantuan sosial, juga melalui rehab rutilahu rantang simpati bagi usia lanjut yang hidup seorang diri. Langkah lainnya, investasi banyak masuk ke Sumedang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor wisata. Cross-cutting APBD dengan berbagai kegiatan untuk menuntaskan kemiskinan, pemberdayaan bub desa, mengoptimalkan dana desa, dan segera mengeksekusi pelaksanaan pencairan APBD sehingga uang banyak beredar di masyarakat. Untuk menurunkan angka pengangguran dilakukan pelatihan tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar. Mereka yang ikut pelatihan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan, juga pelatihan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri. Sumedang termasuk salah satu dari 20 kabupaten kota yang mendapat program Skill Development atau SDC dari Kemenaker. Di bawah kepemimpinan Dodi Erwan, Pemerintah terus mendorong UMKM untuk lebih meningkatkan kemampuannya setelah melakukan percepatan pendaftaran NIB, PIRT, pelatihan, membuka akses modal dan lain-lain. Nomor induk berusaha atau NIB diperlukan sebagai legalitas formal keabsahan usahanya bisa mendapatkan pelatihan, mengajukan kredit ke perbankan, pemilik NIB bisa mendapatkan kesempatan ikut pengadaan barang dan jasa serta masuk ke ekosistem BUMN. Ada 27.700 yang memiliki NIB yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, mewujudkan nilai-nilai agamis pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan. Sampai saat ini, Badang Maghrib digelar Maghrib Mengaji dan Maghrib Mengaji Online. Pembangunan Masjid Al-Kamil dan Kujang Sapasan yang menjadi landmark di kawasan wisata jati gede. Infrastruktur jalan terus diperbaiki secara merata mulai di kawasan perkotaan sampai ke pelosok daerah. Jalan Lingkar Utara Jatikide dibangun. Sampai tahun keempat ini, infrastruktur jalan secara bertahap ditingkatkan dan direhabilitasi. Dari panjang jalan kabupaten, 774,368 km panjang jalan yang telah ditangani diperbaiki tahun 2018 sampai 2022 mencapai 106,44 km atau 88,63%. Meningkatkan produksi komoditas pertanian melalui pembangunan infrastruktur pertanian, diantaranya pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan rehabilitasi jalan pertanian, pembangunan lumbung pangan, lantai jemur, perontok maupun pengering padi, dan pembangunan infrastruktur pertanian lainnya. Dari sisi birokrasi, memberikan kepastian karir dan pengembangan aparatur sipil negara berbasis kompetensi dan kinerja. Pemkap Sumedang terus melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan umum. Salah satunya, pelayanan administrasi kependudukan, jampe harupat, jaminan pelayanan anak baru lahir 4 dokumen, kini bayi yang baru lahir sudah bisa mendapat empat dokumen. Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Keluarga. Dokumen dikirim melalui email, WhatsApp, dan SMS. Gedung Kreatif Center Sumedang sudah berdiri dan tinggal dimanfaatkan anak-anak muda Sumedang yang kreatif. Mencurahkan gagasan, ide kreatifnya yang bisa menghasilkan karya dan memiliki nilai ekonomis. WiFi gratis diluncurkan akhir tahun 2018 di 29 titik. Kini tahun 2022, Wi-Fi gratis bisa dinikmati di 128 titik yang tersebar di 26 kecamatan. Wi-Fi gratis tidak hanya bisa diakses di tempat strategis, seperti kantor desa, pesantren, layanan kesehatan, sekolah dan kampus, tapi bisa dinikmati oleh warga di wilayah dusun.